soulmate kita nah untuk kalian soulmate solmate yang lain juga boleh loh request tema yang akan kita sharing bareng untuk berbagi wawasan di podcast kita ini masalah emang ada bisa via komen di youtube kita via DM di instagram atau juga via tiktok kita semuanya ada boleh lewat mana aja, bebas Facebook juga oh iya, jangan lupa, kita punya Facebook Spotify ya, jangan lupa banyak pokoknya semua sosial media masalah emang ada ada semua di sosial medianya nah, kita nih akan membahas sesuatu yang seru seru-seru seru dong pembahasan hmm. kita gimana-gimana sih ada request ya. dari siapa dan ya. tentang ya. apa nih hari ini ya. episode-nya request dari showmate jenny di kemang hmm. okay. <laughs> tentang jodoh tentang jodoh, tentang jodoh. Ya. jadi jenny ini mbak jenny ini dia seorang janda hmm -hmm. Uh, terus dia bilang jodoh tak kunjung tiba <laughs> tapi dia bilang insya Allah aku sudah menerima semua itu nggak nikah lagi bukan masalah lagi untuk aku. Nah, yang dia pengen tahu adalah um, dari ajaran Islam sendiri itu bagaimana sih yang benernya gitu, hmm, yang ya. yang pendaki ya, ya, tentang jodoh. Iya, uh, aku cuma ngingetin lagi bahwa aku kan bukan ahli agama gitu ya. Uh, kita di sini kan berbagi, lalu aku juga bukan uh, okay. ustazah aku cuma yang Inka penting, ya? <laughs> cuma Inka, seorang istri dari suami yang bintang dan punya lima uh, anak, Allah. Jadi kita saya cuma hanya berbagi bagaimana caranya yang saya rasakan itu memudahkan saya untuk bisa uh, apa ya uh, hati ini enak aja gitu terus gitu. Nah mengenai jodoh ya. Memang yang sekep -se yang aku pahami adalah jodoh itu dijamin Tuhan Salah satu hmm. uh, dari enam hal yang dijamin Allah Ya selain rejeki, anak, jodoh termasuk jodoh, kematian, kehidupan hmm. itu kan dijamin Allah hmm. Jadi uh, jodoh itu kalau sudah dijamin Tuhan tentunya sesuatu yang dijamin oleh zat yang maha kuasa Kita nggak perlu intervensi kita cukup ikutin aja sebagai kan air air yang mengalir. Nah, kenapa kita suka menjadikan ini jadi kita stres atau jadi masalah? Karena kita memang intervensi sudah dijamin, tapi mau ngurusin gitu kan? Nah Memang uh, sulit karena kita uh, tidak diberikan uh, uh, kemampuan untuk menentukan jawab. Benar-benar itu haknya Maksudnya tadi, intervensi, ya. itu, itu gimana tuh Mbak? Intervensi itu seperti apa ya. jadi kan ada orang yang pengen banget dapet jodoh gitu ya. Sampai dia melakukan hal-hal, dia intervensi dia menentukan jodohnya gitu. Sampai dia melakukan hal-hal yang dilanggar melantar agama. Misalnya kan pakai pelet, pakai itu kan hmm. jadi hal-hal jadi yang melanggar kan. Nah sementara kan, kalau, dan dan lagi ketika, enggak uh, dapat dapat jodoh menurut dia mm -hmm. uh, terus dia jadi stres kalau stres kan akibatnya banyak ya mm -hmm. orang stres itu kan marah gampang marah sulit sabar sulit persangka baik sangat sulit mm -hmm. dalam kondisi mm -hmm. seperti itu yeah. jadi memang uh, kondisi hati yang uh, damai tentram itu memang memudahkan kita dan melaksanakan tugas-tugas itu mm -hmm. nah kalau jodoh karena sudah dijamin tadi Mbak, siapa? Mbak, Jenny. Mbak Jenny ini bagus ya, artinya dia udah gak masalah berarti dia udah paham bahwa ini di tangan Allah, mm -hmm. jadi dia paham mm -hmm. nah, kalau begitu berarti gak ada masalah Mbak mm -hmm. namun memang harus menyadari bahwa yang gak boleh itu gak mau nikah nah gitu. itu dia, ya. gak mau gak masalah sama gak mau nikah tuh kadang-kadang tuh -kadang kadang. beda, beda iya. banget mm -hmm kalau enggak mau nikah itu menentang sunatullah kalau enggak mau nikah, karena malah sunatullah ini kita berpasangan oh, iya, pasang. karena Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan ada pagi, ada malam, ada kaya, ada, ada, ada misi, ada, ada, ada sakit, ada sehat, ada laki-laki, hmm. ada wanita laki. jadi memang berpasangan dan memang Tuhan menciptakannya untuk uh, berpasangan itu. Hmm. itu sih jadinya memang harusnya uh, disadari saja bahwa hmm. kita tidak boleh menutup keinginan mau menikah, hmm. tapi kita harus punya kriteria hmm. dalam menentukan calon pasangan hidup. Karena apa? Hmm. Karena memang menentukan calon pasangan hidup, menentukan mitra hidup, hmm. yang pertama, kalau salah, yang dirugikan pasti perempuan. Hmm. Jadi perempuan ya kan? yang harus benar-benar. Hmm. Yang kedua, kalau salah, maka kita akan sulit meraih ketatan. Hmm. sulit sekali itu karena pasti kita akan surga seorang istri itu apabila suaminya tidak taat surganya istri itu curam menurun menanjak berkelok-kelok saking susahnya hmm. susah. susah banget kalau imamnya gak taat nah, hmm. Hmm. Nah, jadi itu yang harus diperhitungkan atau dijadikan kriteria yeah jadi maksud Mbak Inka hmm. e, mempunyai, yang penting kita punya niat aja ya seseorang perempuan tuh atau laki-laki gitu sebaliknya gitu, dan menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya itu perpasangan-pasangan hmm. itu jadi emang nggak boleh ya Mbak mengambil keputusan untuk melihat mungkin gitu melihat dari yang teman temannya yang sudah menikah nih buat yang single-single gitu kan jadi kelihatan aduh repot ya lu jadi berantem mulu terakhir so, buat apa nikah tuh so, akhirnya divorce juga gitu cerai juga gitu sebenarnya hmm. tuh salah ya mbak atau tidak diperbolehkan ya mbak. itu persepsi lingkungan hmm. itu persepsi lingkungan gimana tuh mbak untuk iya ah, ya daripada ya. hmm. repot gitu kan aduh nggak usah ya ribet-ribet ya, ya menikah banyak yang cerai gitu ya kembali lagi kepada tujuan penciptaan. Kita hmm. tuh siapa? Hmm. Manusia sejati adalah ruh yang diperjalankan di dua alam, eh di lima alam hmm. di, dan mempunyai dua tugas, harifat dan pengabdi hmm. di mana kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari kedua tugas ini. Termasuk menikah. Mungkin. Itu adalah tugas, tugas ya. Ya. Hmm. Nah, kan jadinya kita itu kan Allah mengatakan bahwa manusia yang paling sukses, yang paling taat yang taat itu taat pada apa? taat pada 6236 ayat ya, Al-Quran termasuk menikah ah. gitu. jadi kalau memang kita tidak menutup uh, kemungkinan. kemungkinan menikah kan berarti kita nggak tutup uh, uh, ketetapan Tuhan eh, kalau ya, mendapat, gak apa -apa. Ya, ya. belum dapet, ya. kita tidak apa belum jodoh-jodoh tidak kunjung ya. ada enggak masalah, karena kan kita enggak menutup diri mm -hmm. kita, eh, apa, pertanggungjawaban bisa kita lakukan tapi kalau ada orang masuk kita cut, kita cut, kita cut ya, nah, itu, yang gitu. menutup, ya. ya itu iya, yang makanya bagi wanita-wanita eh, yang belum menikah kalau pria kan gampang ya mm -hmm. nah kalau wanita yang belum menikah sadari bahwa kalau bekerja pun itu tidak ada perintahnya Ya, Jadi ya, kalau wanita benar. menikah hmm. eh, Kalau wanita bekerja Itu karena kepepet hmm. ya. Begitu dia sudah punya suami hmm. Dia tidak perintahnya bekerja hmm. Jadi kalau dia menyadari bahwa Menikah itu perintah Tuhan hmm. Ketika dia lagi kerja Lalu ada pria, eh ketemuan yuk Harus ditinggalin pekerjaannya Oh, Jadi ya, dia ya, gitu ya mbak ya. Ya, Karena kita nggak ada perintahnya kerja, perempuan Kita perintahnya menikah Menikah ada perintahnya, kerja tidak ada perintah, hmm. tidak ada tidak untuk untuk perintah. Perempuan, tidak ya. ya. Oh, okay. ya ada untuk perempuan kalaupun kita bekerja karena kepepet aja okay. Ya seperti waktu itu kan kita juga sharing ya Masalah uh, pekerjaan, yeah. ya, tugas perempuan yeah. itu yeah. Ya hanya untuk membantu suami Kami. dalam uh -huh. rumah tangga yeah. gitu ya mbak yeah. Ya kepepetnya itu yeah. ya Tapi ternyata segitu aja yeah dalam untuk yang single ini pun nyata hmm. bekerja kalau misalnya Memfeks. ada sesuatu atau seseorang yang ya, menghampiri ya. dia lagi sibuk dia nah, harus berhujud di ditinggalkan stop. Ya. Dia, ya itu karena memang perintah Tuhan yang itu kan. oh, itu dalam mereka dia membuka ya. diri dia ya itu membuka diri itu, itu ya. seperti itu mbak ada kejadian nih mbak ya kenalan aku waktu itu tuh dia bekerjanya lagi sukses-suksesnya hmm. sebelum dia menikah dia lagi sukses, lalu ada, ada cowok gitu ya yang yang uh, mengajak dia menikah Iya, uh, uh, mengajak dia menikah, terus padahal dia waktu itu karirnya lagi bagus-bagus hmm. tapi karena waktu itu dia juga, ah udah dia ngajak menikah terus orang tuanya juga, udah dia yang mengajak menikah, gak boleh ditolak gitu kan hmm. menikahlah dia tapi ternyata begitu di dalam perjalanan pernikahannya karena mungkin si suami pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai janjinya akhirnya dia jadi sangat-sangat menyesal menikah yeah. gitu um, akhirnya jadi nggak bahagia gitu dia akhirnya dia jadi begini Kalo gitu gua gak usah kawin ya mm -hmm. ini gitu. kayaknya salah nih kayak begini gitu. jadi menyesal menyesal gitu yeah. nah itu itu masalah gitu loh mbak yeah. kasihan gitu nah, ya karena dia kan nggak menyadari tujuan tujuan, kecintaan, kecintaan. tujuan menikah itu ya. sama itu kan lompon, Hmm. iya karena kan menikah tujuannya ibadah bukan punya uang. Hmm. Kalau tujuan menikah itu punya uang semua tercukupi, begitu nggak tercukupi ya cerai ya. aja. Kalau tujuannya ya, kalau, tujuannya. Ya. kalau, tujuannya, ya, ya. kalau tujuannya, tidak didasari dengan tujuan yang sesuai. Iya, ya, kalau ya. tujuannya ibadah, Akhirnya. ya Akhirnya apapun nggak masalah itu. bisa ibadah-ibadah kan nggak butuh uang. Hmm. Senyum aja ibadah. Hmm. Senyum. Iya. Ya. Terus mbak kalau misalnya emang eh, menikah itu membuka diri untuk menikah itu itu eh, kalau saya ya, <laughs> untuk, untuk ya pasangannya sudah meninggal ya, dunia ya. Nah, itu juga Mbak ya, ya pokoknya maksudnya ketemu tetap ya. Umurnya 70. ya, ya, ya. ya tetap aja memang hmm. masih ada jodohnya ya, Pokoknya gitu buka ya. itu kan rasa bukan kita mau nyari suami-istri kan. ya, ya. Wang oh, ini bukan, ya? Yeah. beda ya. beda hanya rasa menyadari bahwa <tep> nah. jodoh <tep> di jodoh itu di tangan Tuhan nah. Nah, dan sunatullah ya, Nah, memang berpasang. berpasangan. Berpasangan. berpasangan. Udah itu aja. Mau ada, mau enggak? Terbuka gitu ya. Oh, jadi enggak bukan berarti pasti nikah harus. Iya benar, bukan tadi tadi makanya tadi kan menikah juga untuk seorang wanita gitu kan punya kriteria kriteria iya, untuk si suami iya. istilahnya mungkin dipersulit apa dia tapi kan iya. tapi dia tetap iya. membuka diri gitu. iya. berarti kan karena selama ini kan ya kayak misalnya orang tua orang tua yang sudah single iya. itu yang dipanggil single iya. iya. terus dia tetap eager untuk mencari pasangannya. itu ternyata bukan puber ya mbak Buka. kan cuma dianggapnya mak Masa puber, kesekian, terus dilihatlah umum Iya, ternyata, ternyata, ternyata enggak ternyata, ya, 50, yang ya. senang nya Jadi sebenarnya malah yang benar begitu ya Mbak? Iya, eh, makanya itu persepsi lingkungan. Ya, Karena persepsi lingkungan itu menikah yang kedua itu mama Anda Ada yang baik gitu kan, udah tua kok kawin lah Iya, ya. betul. Jadi akhirnya yang terjadi mendingan mama pacaran aja nah. daripada menikah padahal itu kan nggak lebih enak ya, kan, ya, gitu. Ya, nah, gitu. Nah, gitu jadi oh, okay. jadi begitu kita melanggar kebenaran Al-Qur'an, di ujungnya akan banyak banget pelanggaran pelanggaran yang kayak ya, ya. di awal melanggar di awal tahu, iya yang, um, yang, ya, yang amat karena ya. Tuhan sudah sudah sudah mengatur sistem ajaran, -ajaran ajarannya sesuai Quran itu itu sudah menyelamatkan jiwa kita gitu. bukan menyelamatkan fisik tapi jiwa kita terselamatkan dengan hukum-hukum Tuhan Makanya dikatakan pedoman hidup hmm, Itu hmm, Al-Quran hmm, itu ya hmm. nah, Kita butuhkan selama kita hidup hmm. Iya hmm. Mbak kenapa sih boleh diceritain enggak sih Jodoh itu e, apa namanya Di tangan Tuhan gitu ya Karena memang ada perintahnya itu menikah Kenapa menikah itu diperintahkan Ada apa di dalam ini ya, gitu? Karena kan memang ada di dalam Al-Quran hmm. Memang ada ada Ada, ada Aturannya, Allah yang tahu hmm. Gitu Yang perlu sebenarnya dilakukan oleh sahabat kita ini, Salman kita, hmm. Mbak Jennifer itu, hmm. Adalah Dia harus menentukan kriteria untuk hmm. menentukan pasangan hidup Gitu Jadi jangan menikah itu karena cinta hmm. Kenapa? Kan gitu Kan kita kan Aku kan juga pelaku sejarah Menikah karena cinta Gitu ya tapi ketika yang ada adalah e, ketidakcocokan, hmm. maka cinta lama-lama hilang. Hmm. Hmm. Nah, ketika kita menikah dengan seseorang yang sama tujuannya, hmm. walaupun belum cinta, karena cocok melulu, sependapat terus, jadi terun, cinta dengan yang itu yang penting tujuannya juga. sama. Jadi ya. cari kriteria yang tujuannya. Cari ya. kriteria salah satu tujuannya sama, lalu. E, karena e, karena bagian ini harus menyadari bahwa kalau salah pilih maka e, apa namanya? ada e, rugi paling dirugikan itu perempuan Yang yang bikin salah pilih itu karena dari awal enggak salah tujuan gitu. Iya, ya, karena gak menyamakan tujuan. Hmm. Nah, memang salah pilih ya. Iya, memang lucu di kita nih ya. Ya. Kan harusnya ya memasuki gerbang pernikahan itu kan satu episode kehidupan yang baru ya. ya? Nah, kan harusnya kan kita masuk satu satu kehidupan babak hidup yang baru, kita kan harus tahu nih kita masuk dunia mana, kita butuh masuk kemampuan itu. apa, ada apa di situ gitu. Harus kan? punya model, harus apa? punya model apa? apa nah. Kita enggak akad nikah dulu baru nasihat perkawinan. Ini udah kecemplung dulu, sudah <laughs> sah gitu ya. ya. baru ya. oh, oh, gitu. oh, kan oh. harusnya mau nikah ya. Kamu tahu nggak? Kamu Aduh, itu akan mengarungi lautan uh. samudra, uh. di mana di nanti ada ombaknya riak-riak, ada badai, ada tsunami. Ada, ba ada tsunami, tapi juga ada tenang. Nah, jangan-jangan uh. jangan sampai gitu kan uh. waktu uh. mengarungi samudra itu, uh. nah kodenya ada dua. Satu ke kiri, satu ke kanan hmm. Nanti gimana? Hmm. karam tuh betul Pencah di atas hmm. panggil Lalu, masalah. mau berlayar, sudah punya ke keahliannya enggak? Hmm. Keahlian berlayar, hmm. bagaimana mengembangkan Layarnya. layar hmm. Bagaimana itu kan hmm. harus punya kan kemudian hmm. Iya hmm. Iya, jadi hmm. tujuannya sama enggak? Jadi hmm. jadi kita perlu menyamakan persepsi dalam melakukan pernikahan Lalu tujuannya mau kemana mana? itu banyak sekali ini yang gak kebahas mbak maksudnya masalah di lapangan itu termasuk masalah ini sendiri segala macam gitu ya pokoknya kita menikah untuk ibadah untuk ibadah tentu tahu ibadah itu di iya Cuman iya cuma sebatas iya, itu aja iya, itu jadi banyak sebenarnya yang harus direnungkan dalam uh, kita menentukan uh, jodoh contoh mia sini ya mbak mimi pernah dengar nggak gini surga itu ada di tangan suami. Rido suami Eh Rido suami Surga juga di suami Lalu Rido itu ada di tangan suami Pernah dengar? Sering. Itu buat siapa? ditujukan? Bukan, bukan buat istri Nah, kan? Dan bukan buat suami Tapi? Buat perempuan yang mencari suami Baru berlaku Baru Jadi maksudnya itu permisalan dari Rasulullah bahwa Hati-hati kamu milih suami sebegitunya ya. Iya, kalau kamu dapat suami yang enggak taat, suruhlah kamu susah. Bayangin suami selingkuh, suami KDRT, suami zolim Susah mau ikhlasnya bersusah. Pasti. pasti. makanya hati-hati pilih suami. Oh, itu, itu maksudnya. Untuk Wow, yang seder sekarang kan salah pakai suami iya, bilang mau oh, surga nurut betul. jadi jolib suaminya ya, karena istri juga gitu iya, gak mau nengokin ibunya kenapa kata suami gak boleh padahal Al-Quran Al bilang ibu. ibu anggar aduh uhum. bahaya banget ya benar-benar ya, emang persis kan. kita... analogi analogi seperti itu yang ya karena kita biasanya memang belajar agama maksudnya ke akal sih ya. jadi teori tidak dirasakan kebenaran kebenarannya padahal eh, sunnah nabi ada hadis Rasulullah loh itu delapan permisalan 80% permasalahan ya. yang di mana kita harus Pikir. untuk benar-benar rasakan ya, dengan hati ya dilihatkan aku tidak bisa rasakan di hati. Iya, kan oh, oh, ini tadi yang ya, Pak gitu ya. Tadi Mbak Inga bilang aja gitu pakai analogi hmm. mau menikah udah tahu belum cara berlayar itu kan analogi hmm. ya, iya. itu. Mikir iya. gitu. Apalagi Mbak Jennifer udah pernah gagal sekali. Berarti harus sungguh-sungguh dalam menentukan kriteria gitu Wah. karena tujuannya adalah ibadah ya namanya ibadah kan kita taat ya, ya. Gitu, kan? dan menentukan kriteria coba sekarang gimana hmm. cara menentukan kriteria ya, ya. coba ya, aku dulu boleh nggak kita kasih kriteria yang sul sulit -sul <laughs> sulit aja misalnya kayak aku mau aku, aku nanya, nanya nih nih mi, uh, <laughs> jangan mi yang masih ini nanti pasangannya pada nanya <laughs> ya aku aja deh aku aku waktu mau menikahkan anakku anakku minta dinikahkan aku tanya nah, Dianka kenapa Dianka suka sama Bayu kenapa Bayu suka sama Dianka apa kriteria yang terpenuhi sehingga kamu mau dia ya, jadi mitra hidup aku dia bilang maka Bayu itu orangnya lucu suka bikin ketawa sabar banget sama aku aku gini gini dia ini banget. Gitu. Oh ya, sholatnya mungkin mah, oh gitu. Hanya ya, Bayu kenapa? mau sama Dianka gitu? Iya tante, soalnya dia beratuh. Kalau ngomong tuh halus. Dianka tuh baik sama orang. Dia tuh eh, apa namanya? Hatinya lembut. Oh gitu. Gini gini gini gitu kan? Gini gini. Tante dulu punya teman. Di kos, Mama dulu punya temen di kos. Hmm. teman Mama ini, aduh, udah bawel, jutek, kerjanya ngomel melulu, males, jorok. Pokoknya udah deh, segala macem, sampai dia tuh gak ada temennya gitu kan. Hmm. Oh gitu iya, tapi ketika pacarnya datang, waduh, dia solehah, dia baik, dia sholat, dia mengayomi pokoknya nah dari situ ternyata nggak hmm. bisa hal-hal seperti itu dijadikan kriteria karena ketika kita pacaran semua yang bagus-bagus yang keluar dibagus bagus-bagus sih bagus jadi bagus, kita nggak bisa menjadikan itu sebagai suatu kriteria iya, iya, iya. kita akan tertipu nah, terus apalagi misalnya salat bisa-bisa datengin Selalu, Belum waktunya masih... salat sholat, udah gini, udah jam berapa sih? Ya, udah jam ya, ya, ya. 10, oh kirain jam 12, semua <laughs> Eh, bisa begitu, ya, ya. gitu ya, ya. Ah, ah, Bisa lah <laughs> bisa, bisa banget. Nah. Terus jadi gimana tuh, Mbak, kriteria yang seharusnya gimana nah. tuh, Mbak? Biar bukan kriteria bagus -bagus nah, bagus sih. yang bagus hmm. yang harus dijadikan uh, kriteria sebagai sholat ya, Apa tuh, Aku mau nanya sama Cindy deh, Cindy mau nggak bisa lingkuhin? Hmm? Enggak Enggak dong Enggak di poligami? Enggak. Nah, Enggak. Ya fakta di lapangan, ya fakta di lapangan dan aku juga fakta di lapangan. 90% istri ketika diselingkuhi atau di poligami dunia itu bagaikan kiamat. Mesti. Nah, aku pernah dengar cuma ya kiamat kecil. Ya. ya. Jadi Rasulullah mengatakan. Uh -huh. Dan ini dilakukan juga oleh suamiku Mas Haji kepada. Uh, itu calon mantu ya baik waktu dia melamar om aku minta izin melamar diangkat lalu Mas Anji bilang bayu kita sebagai seorang muslim kita harus dituntut untuk mengikuti Rasulullah Rasulullah waktu Fatimah putrinya Rasulullah dilamar oleh Ali bin Abi Rasulullah punya persyaratan Hai Ali punya persyaratan lalu Ali mengatakan apa itu ya Rasulullah Hai Ali jangan kau sakiti hati anakku jangan kau poligami dia hmm. karena bagi seorang istri poligami itu bagaikan kiamat kecil baginya hmm. jadi Bayu bersediakah Bayu memenuhi persyaratan Om untuk tidak menyakiti hati anak Om tidak menyelingkuhi dia, tidak mempoligami dia, kalau bilang ya, oke. Okay. Nah, jadi coba setuju nggak kita hmm. gak? biarin deh susah, yang penting gak selingkuh betul nggak? biarin deh hidup kita tuh nggak punya apa-apa, tapi suaminya hmm. uh, buat memfasilitasi aku. kita, ya. betul ya? banyak betapa banyak nih, aku juga punya dulu, aku juga pernah ngalamin ya. Hmm. Punya apapun punya, hmm. tapi begitu selingkuh, hancur semua. Ya, gak ya. kerasa ya, dia. gitu, ya, enggak kerasa ya, kan? enaknya. Nah, <laughs> jadi sampai gini, gak apa-apa deh, suamiku gue tuh pemalas, dan tindang, lah, gitu. gitu. jadi begitu Jadi um, hmm. untuk seorang wanita, anak-anak hmm. aku, begitu aku bilang, kalau kamu gak mau, itu yang harus kamu tes. Hmm. Harus dites, gak hmm. nah, bisa gini. Hmm kamu masuk kalau poligami kamu jangan poligami ya tak bisa begitu kita harus ngetes gitu nah jadi itu kriteria yang harus kita tes hmm. tapi kita tes dia nggak tahu kalau kita tes ya karena itu sesuatu tes ya. nah, nah, sesuatu yang kita tes gitu bahwa poligami hmm. itu, nah, itu yang paling penting dalam uh, seorang perempuan dalam kriteria. menentukan kriteria itu nah dan lagi, ada lagi, kalau anakku kan ada yang laki-laki, uh -huh. ya. kalau anakku gimana, kan dia laki-laki uh -huh. gitu. Nah, aku bilang, kamu harus punya kriteria juga. Uh -huh. Apa kriterianya? Bukan yang tadi juga, uh -huh. susah yang tadi, uh -huh. ngecek nge orang sabar itu susah uh -huh. kalau lagi pacaran. Uh -huh. Apa yang dites? Ya, dia setuju gak poligami? Uh -huh. Kalau dia nggak setuju, sebaliknya. Kalau dia tidak setuju poligami, jangan nikahi. Karena poligami perintah Tuhan. Hmm. Itu untuk laki-laki. Hmm. Tapi untuk Kampu perempuan dijangan. Jangan. Kamu mau. nikahi laki-laki yang ya, kamu nggak mau. Kamu poligami. Kenapa? Dia. Karena poli. Kalau dia mau poligami, dia menuhankan awan nafsunya. Oh, Jadi ini konteks enggak iya, boleh iya, iya, dipakai iya, kemana-mana ya, Bukan satu berlaku untuk semua, enggak, ya, mbak, ternyata ya ini ya masalah satu aja, poligami aja, iya. beda Ini ya, persepsi iya, aku loh, iya, iya, bukan berarti iya, iya. kalau itu e, teman-teman yang lain mau iya. ya silahkan aja, iya, iya. cuma okay. e, banyak yang susah iya. Jadi itu lebih ke tes ke pemahaman atau apa ya, ketaatan kita pada aturan agama iya. Iya, karena gini, kita ini disuruh taat pada lima ayat Al-Quran mm -hmm. Tentu kita harus berjuang, ya kan? Mm -hmm. Nah, sekarang kan poligami itu kan uh, Rasulullah yang melakukan yeah. Ya kan? Yeah. Nah, sekarang harusnya kita bawa dong nuansa Rasulullah waktu melakukan itu Oh, kesitu nah, ya iya, oke okay. Ya kan, Rasulullah mm -hmm. yang pertama, Rasulullah mm -hmm. melakukan itu setelah mm -hmm. istri pertama wafat itu ya bener ya sangat gitu. itu harus kan, kita ya, ya. Dulu. Ya, ya. lalu Rasulullah uh, menikah lagi juga karena disuruh Allah ya. tugas ya karena tugas apa? mengawal misi menyebarkan Islam nah. lalu melindungi uh, uh, wanita janda-janda yang meninggal karena berperan ya. bahkan banyak yang Rasulullah belum pernah ketemu ya. kan kita harus membawa itu ini salah sih persepsi yang karena yang kita lihat itu tidak berdasarkan pemahaman ini jadi bayangin kalau kita misalnya nih jadi itu dicek apa pernah aku nanya Bayu gitu ya aku nanya nih bukan nama Bayu deh mas Samuan gitu ya anaknya sahabatku kan dia juga minta di gimana sih kriteria aku nanya anaknya laki-laki eh anak iya anaknya laki-laki kamu, menurut kamu kalau istri, suami istri ini, eh, calon suami istri Kalon. Kalau ada istri yang cantik, yang baik, yang bagus gitu ya Lalu dia gini, saya mau masuk surga Jadi saya mempersilahkan suami saya untuk menikah tiga hmm. Menurut kamu, dia ya masuk surga enggak? Ustadznya itulah Atau orang itu gimana menurut kamu? Masuk surga ketika kita masih berfungsi sebagai istri dengan benar mm. lalu kita masih nggak ada kekurangan ketika kita mempersilahkan mm. suami kita menikah lagi mm. itu sama juga kita memfasilitasi suami kita menuhankan hawa nafsu. Mm. Nah, mm. jadi memang banyak yang, jadi untuk si tentang jodohnya yeah, yeah. uh, hal-hal seperti itu yang harus dipikirin sebenarnya Jodoh tak kunjung datang gak usah memang betul, gak perlu dipikirkan Dijamin ya. ya, oh, ya. ya. Dijamin ya, ya. Yang penting tuh. bagaimana uh, uh, pikirnya, lalu apa saja yang mesti kita persiapkan hmm. Dan lagi, banyak orang gini Aku pengen cari suami yang baik, menjadi, mencari imam yang hmm. baik Dan hmm. cowok gitu juga, saya pengen jadi istri yang baik hmm. Itu ya hmm. Aku bilang, aku tuh udah bilang Wanita yang baik untuk pria baik. Pria baik untuk wanita baik. Wanita pezina untuk pria pezina. Pria pezina untuk wanita pezina. Haram hukumnya. Wanita baik, baik dapat pria pezina. Pria baik, baik dapat baik. wanita pezina. Jadi, bukan saya ingin mencari pasangan yang baik. Tapi, jadilah kamu orang yang taat. Maka Allah akan mempertemukan kamu dengan orang berubahlah, perubahan ya, mulai dari aku. Hmm. Jadi itu loh yang dilakukan harusnya. Iya, ya. ya. ya. bukan ya. menunggu-nunggu Bukan. Nunggu -nunggu. bukan. Ya. Terus malah jadi stres ya. ya. Jadi kalau kayak gitu kita sama juga menagih janji Tuhan untuk menyandingkan kita dengan orang yang sesuai dengan janjinya. Oke, okay. hmm. kan? Aku bilang Menari juga ama dari awal. emak ini maka harus abis bikin. Berarti mm -hmm. main ngobrol terus kan ya tentang jodoh ini. Ada banyak banget ya sih buat yeah, kita yang banyak. sudah menikah pun. Betul. Wow. wow, banyak sekali informasi itu wawasan-wawasan yang baru. Jujur baru aku ketahui nih. Jadi yeah. emang ah, penting banget ya, mam podcast ini ngobrol-ngobrol ini nggak tuh sharing wawasan. Jadi kan. memang jangan sampai salah persiapan. Nah, betul. Itulah. Itu ya mbak, langkah-langkahnya sebagai seorang anak gadis, mm -hmm. ya kan, Mampun sebagai seorang, seorang single mm. parents. Mm -hmm. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mm -hmm. Jadi, yang pertama kita harus melakukan perubahan ke arah yang risiko. lebih baik bagi aku ini. Supaya Allah akan mempertemukan kita dengan orang. Lalu yang kedua kita harus mengerti, kita harus punya kriteria dan konsekuensi dari pilihan kita. Gitu. sehingga harus paham ya harus paham dan hmm. ini tentu saja tidak datang sendiri hmm. tidak juga dapat dari nasehat-nasehat perkawinan tidak bisa kita harus mau melakukan proses perenungan hmm. menghayati apa yang Tuhan inginkan siapa diri sejati manusia apa tujuan manusia diciptakan hmm. apa yang Allah ingin kita harus kenal hmm. tanpa kita menyadari ini semua kesana tuh, kita tahu. cuma mikirin hmm. fisik aja Yang kelihatan aja, ya, ya, ya. sholat ya. enggak, kelihatan ya. Punya uang enggak, kelihatan ya. Punya pekerjaan ya. enggak, kelihatan ya, Semua tuh. yang kelihatan ya, ya, ya. gitu Padahal sebenarnya ya, ya, ya. yang harus dipersiapkan yang enggak kelihatan itu ya Mbak. Model iya. justru model. yang enggak kelihatan itu justru model utama ya. buat kita ya. Mempengaruhi sikapnya dalam ya. ya. pernikahan itu ya. ya. mungkin secara lengkap teman-teman bisa di episode ke berapa ya kita ya, ya. ya? episode ke berapa tuh? ada bintang tamu. Episode bintang. 5 kalau enggak. ya, ya. juga ya. episode episodenya masalah emang ada yang sebelumnya itu kita relate dari episode 1 sampai episode kali ini mm. iya, karena kan memang hmm. kalau spiritual semuanya berkaitan yeah. jadi kalau kita mau mengulang, tinggal mengulang episode-episode sebelumnya mm. itu pasti nyambung yeah, yeah. kita yeah. enakan spiritual yang spiritual banget. selalu hmm. nyambung yeah. terus yeah. Ya kayak to be continue padahal beda-beda yeah. kan tiap episode yang iya, yeah. nggak kayak itu kan, nggak kayak science yeah. kalau science kan, kalau kita belajar Betul. dokter kita cuma bisa Betul. jadi dokter, nggak yeah. bisa jadi ahli hukum yeah. Tapi, kalau spiritual uh -huh. kita belajar ketaatan, semua kita bisa lakukan. Ya, kita bisa jadi orang kan masak, bisa iya. jadi dokter, Dalam menjalankan ketaatan. Dan juga soulmate bahwa di uh, masalah dokter, ada dokter, selalu kita, Mbak dokter, memberikan dokter, uh, ya, dokter, ya. Dan itu <tuk> harus menjadi bahan kita berpikir <tuk> lagi, gitu ya Mbak, ya. Nggak ya. dokter, jadi begitu, gitu ya. Ya. kan jadi kalau jadi dari konteks kita hari ini sih ngebahas tentang jodoh, berarti kan persepsi lingkungan gitu kan ya suka-suka atau jodoh itu bisa dia nyarinya maunya nyari yang baik tapi dia nggak memperbaiki diri, nah kan? itu dia lalu mencarinya yang kelihatan, iya. padahal itu tipuan semua tipuan uh. pacaran ya kan kita kan iya, pernah pacaran iya, kan, iya, nah, emang pernah gitu, saya tuh orangnya begini begini putus langsung, ada <tuk> <tuk> Karanya masih eh. kaget-kaget, ya, nah oh, ternyata, ya lah, gitu loh. Sudah waktunya belum ya? Masih, ah sudah. Gak habis-habis pakai cerita pion, habis-habis kalau Nanti kapan-kapan <laughs> kita ya kita lanjutin kita lagi, kapan yuk, yuk? Episode ya. dua ya, nanti mungkin. Kita... Jodoh episode 2 kayaknya ini menarik <laughs> sekali ya <laughs> pembicaraan <laughs> tentang ini. Nanti, ya, ya, ya bisa ya. juga. Karena kalau misalnya memang soul mirip, merasa untuk kita bahas lagi mengenai jodoh ini Siap Karena masih kita banyak anglenya lagi. ya Ya, yeah. banyak angle. banget Banyak banget tadi karena ada request dari Soulmate Jenny ini Jadi kalau Soulmate mau request lagi untuk kita bahas jodoh Satu, dua, tiga, empat Sampai banyak pun kita bersedia loh yeah. Untuk membahas Karena buat aku jujur, hmm. wow, masih jujur Wow, banyak banget ya. Kita Ternyata. baru tahu gitu hal-hal hmm. baru yang kita tahu tentang Mengenai jodoh juga tentang pernikahan ini ya Mimi Cindy dan Mbak Inka pamit undur dulu terima kasih banyak jangan lupa ya kalian sobat untuk subscribe share comment and like di YouTube channel kita ada linknya juga di bawah ini kalian juga bisa lihat sosmed-sosmed kita yang lain ada di Facebook ada di Instagram ada di TikTok. Ya? Spotify. Spotify bener. jangan lupa didengerin aja yang buat budik atau ya, apa ya pada hmm. gara-gara Jakarta boleh didengerin Spotify-nya. Hmm. Terima kasih banyak. Kita pamit undur. <tuh> Wassalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, subscribe and comment di link di bawah ini ya Solmat.